assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman kembali lagi di channel kita hari ini kita akan belajar bagaimana cara pakai kamera manual agar gambar menjadi lebih profesional langsung saja tanpa lama-lama kita belajar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 Biasanya dipakai sama fotografer-fotografer pemula. Oke, okay, langsung saja uh, cara pertama kita hidupkan dulu. Oke, okay, nyala di sini ada modelnya. Kalau kita mau atur ke manual, langsung saja kita putar ke manual ya. Nah, ini M manual. Oke, okay, langsung saja nah, kita coba uh, di sini. Kalau mode manual akan muncul M. Kemudian ini ada speed, ada diafragma, ada ISO Oke, okay, uh, cara ngatur speednya ada di sini Oke, okay, kita lihat Oke, okay, berubah Cara atur diafragma AV ini ditahan AV ditahan Kemudian diputar ini Ya, yeah, kita coba lihat Perubahan hmm, Oke, okay, untuk ISO-nya Caranya ini di ISO kita tekan iso akan muncul seperti ini kita pilih sesuai dengan yang diinginkan oke okay, teman-teman uh, untuk kemarin sudah kita bahas bagaimana cara menentukan kapan kita menggunakan iso kecil kapan kita menggunakan iso besar dan kapan kita menggunakan diafragma kecil dan kapan kita menggunakan diafragma besar kemudian kapan kita menggunakan speed kecil dan speed besar sudah kita temukan tinggal uh, gimana kita mau motretnya nanti kita mau motret slow speed berarti kita nanti pakai slow speed berarti pengaturannya ada di slow speed hmm, kita gunakan slow speed kita pakai speed uh, 1 per 8 di sini ada uh, indikatornya kalau ada di meternya ada di plus ada di plus maka hasilnya nanti akan cerah jika indikatornya ada di main akan gelap. Nah kita coba ini ada di kita coba ya ini ada di plus 2 maka hasilnya seperti ini. Ya sangat cerah sekali. Kemudian kalau kita kepingin ke kiri kalau kita slow speedan nih slow speed berarti speednya kita satu 8 Gimana cara kita untuk menjadikannya terangnya itu di 0 Maka caranya kita kecilkan diafragma atau kita kecilkan isonya. Sekarang kita kecilkan diafragma ya. Jika kecil maka kita besarkan maksudnya. Nah, di sini kita besarkan menjadi 7/1 maka indikatornya akan turun. Nah, itu turun. Nah, turun kan? Di FC11 turun menjadi di tengah-tengah. Kita coba terlalu turun kita naikkan dikit nah, pas di tengah walaupun enggak, kita enggak tahu itu tapi kita tahu di metering ini uh, di metering ini kita tahu oh ini hasil fotonya terlalu cerah atau terlalu gelap kita coba ya uh, itu pas kurang gelap dikit uh, itu pas kita coba uh, hasilnya seperti ini pas kan ya cahayanya ya yeah. uh, jika kita ke kelebihan maka akan di, oh, di main, kan? jika di main, maka akan terlalu gelap iya hmm, yeah, jelas ya nah, seperti itu teman-teman nah, bisa juga, oh aku kepingin hasil blur dengan dengan slow speed maka yang dikecilkan adalah isonya yang dikecilkan isonya nah, kita lihat oh pas di-null akan jadi tidak like terlalu gelap dan tidak terlalu terang, iya yeah ya seperti itu teman-teman jika teman-teman ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar akan kita jawab oke itu saja teman-teman untuk harga 600 nya disini cukup murah cuma 2 juta saja oke langsung saja datang ke toko kami atau cek di marketplace kami